Hai awak untuk Bapak dihubungi ya Hai hijau menu peserata uang Hai aku sampai apa apa untuk ujian lain apa sih kamu Mas, sesok ketemu ya J. Insya Allah Jih Bon Assalamualaikum Waalaikumsalam Iki terserah tak Tahunan Besok Tapi aku belum pernah ngerti untuk terserah Dini iki aku main takon Untung pengen okay, ngomong kesalahan. TV datang kok Kok Iki semangat right? Speaking... oh, oh. like, anyone... yeah, mas, kan lumayan panas, oh, oh, yeah, saying... Then... pas mas, bisa dulu nih, mas, cincin mas, beliot deh, mas, susu mas, ah, ganti, ganti, ganti, mas ganti, ganti, ganti, ganti, konsol ganti, kadang aku cintu, kalau cinta cinta lah konis aki. soalnya ora jelas, mahe tak tinggal kei, tapi aku sayang de, eh. tak pertahan kei, burung ono keterangan jelas kos wong tuwane. kayak aku petunjuk. Yeah. Sisuh, so, aku tuh niat dulu nengomadik Srey. Aku mau ngomong terus terang, karung itu wanita Srey. aku seneng karung dia Lemnanet nah, ya Pak, toyo Pak, apa juga nih ya. nah, mau Oh nggih nggih, lah sanjang bon tiga beri assalamualaikum waalaikumsalam oh niku game aku mas jadi game aku tekan umedik sri aku disambut abe garo bapak edik sri mas betul ikut juga Aku langsung nyampe ke posing tuh iniatnya atiku. Aku rag mik Aku rag mikir panjang. Aku langsung ngomong terus terang. Jin aku itu seneng karu. ini sering. Mas, lo paham niatin jadinyaan? Tapi, mau maaf mas? Nih di, apa ya? Tidak sering nih. tak judo ke? Kali. Kelar ini rencana pulau, ojo ojo deh di sekitarnya sambil ngomong. Mm. Namun, sistem mm. mau di maslamat enten termasuk selama ini. Kawan, ini pulau Niki pun enten jenjang watak bocah ini, kita sejak jadi balai menjalankan. Jika kelas di ruang lanang, ini sampai setiap mereka ini. Assalamualaikum Oh waalaikumsalam. Sampai minggu es nggak tuh es teman. Oh kita kenal. Kenal di Ketemu. Pak Nemu. Oh kalau gitu Bapak, anjing dunia, bapak, hmm. anjing dunia, bapak, ini Cuma on solo on gitu, bisa apa ini mulai. Masalah. mungkin Ku setulus hatimu, kepergian diriku itu bukan.